seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke pertama persahabat yang ada kabar bahagia banget nih buat kita semua para fans ya tentunya ada dukungan support dari kerabatnya Lesti Kejora yakni Cushiva persahabatnya kita lihat di akun pribadinya Cushiva tentunya mengunggah sebuah postingan foto cantiknya bersama Sang kejora si cantik kita Lesti kejora apa sahabat, ya? Tentunya dalam postingan tersebut juga Cushiva menekan sebuah kalimat Caption yang tertuliskan Semoga dimudahkan dan dilancarkan Sampai hari h ha. Hashtag takdir cinta Leslar Tentunya dalam postingan tersebut Ada komentar dari Dede Lesti langsung bersabat Yang mengatakan Nuhun sayang Sama dikasih love bersabat yang luar biasa Suatu kebanggaan buat kita semua para fans ya Alhamdulillah banyak orang-orang yang sangat mendukung mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar Tetapi tentunya para sahabat ya ini lagi ramai juga diperbincangkan bahwa ini ada yang membanding-bandingkan Lesti dan Cushifa para sahabat, ya Sampai Cushifa pun di disini menggunakan sebuah kalimat Info dan tentunya Klarifikasinya, para kita lihat aja di sini. Tentunya, Chushifa mengatakan, "Hai semua, jangan ada yang bullying di komen ya. Semua perempuan yang ada di FITSKU ini cantik kok." Especially calon pengantinya, Lesti, udah ya. Terima kasih, mohon maaf, para sahabat. Ya, itulah tentunya kalimat yang diucapkan oleh Chushifa. Luar biasa kebanggaan mudah-mudahan Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik Persahabat ya Selanjutnya kita mendapatkan asma vitamin bahagia nih Tentunya ada sebuah ugan terbaru Wow luar biasa Persahabat ya Ini momen di Semarang nih Baru selesai terapi Tentunya di depan sudah banyak Leslar Yang menunggu ingin foto barang Persahabat ya. Aduh memang luar biasa di men calon pengantin ini yang selalu membuat kita semakin bangga, persahabat ya, dan bahagia mudah-mudahan Apabila selalu banyak orang yang mendoakan, persahabat ya, doakan yang terbaik juga Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kecil selanjutnya, persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih